trying you come through till you come back see you can't myself see you i can't stand this alone it don't make sense no i see you can't help myself i'm see you Abi di, di. di. Ya, berantem, jangan kalian berantem ya. Kamu itu beradik kakak tahu nggak? Jangan berantem. semua di Jangan berantem ya Smoki, jangan berantem nanti tak kasih makan. Kalau berantem nggak kasih makan. Tahu nggak? And I don't know mereka ini guys Habibi, habibi Tunggu Habibi, kanan, kanan, kanan Badan Mereka ini Terima Terima Oke, tante, atau... oh, ini tante, nanti ditinggal berantem, jangan berantem, jangan berantem. Kalau berantem nggak mau makan ya. Kalau kamu berantem tidak aktif, nggak mau masih makan. Mau digendongkan, digendongkan cinta, tangan, tangan kamu mana? Cinta, tangan cinta, cinta, ya. cinta, digendong, cinta, tangan sana sini cinta, cinta, cinta, cinta, Sini, tanya. Sintang, tanya. Sini, tanya, tanya, ini tanggama Ini tanggama nih, Ini tanggama Ini tanggama Ini tanggama nih, sih. Ini tanggama nih, gemas Ini guys gemas aku sama kucing Ini guys aku sih. saing sama mereka sih. Ini Ini Ini tanggama nih, sih. Ini tanggama nih, sih. Ini tanggama mau jinak kucing jalanan itu dengan cara gitu manggil kucing jalanan itu di dicocok-cocok gitu cocococ love you cici abi abi kan come kan. say hello aku gemas sama kucingnya anu Ayo, ma, oh nanti maafin. Ada, ada entah. Ayo, sini. sini. Sini, kamu. <tuk> hmm. Dia kamu Sini, sini, sini, sini, jauh saya sini, sini, Sampai B yeah. jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem jangan berantem Lampu, lampu, lampu, hmm. jangan takut, jangan lihat Mungkin ada saya, jangan takut Kamu udah, udah, udah, udah, udah. Kamu rakus sekali, kamu ini Ini, ini, ini. Ada hmm. kamu juga masih kecil, kamu udah gede Kamu manjat-manjat terus Kamu ini, ya, enggak, hmm. sama-sama Ini, ini, makan, ada makanan adik mama. kamu, kamu rebu makanan adik kamu ini. Ini, ini, ini, ini, udah udah udah, udah. udah abis, udah abis. Hmm, kamu nggak mau dipegang masalahnya, hmm. udah, hmm. udah jangan berantem jangan berantam jangan berantam berantem enggak dikasih Kamu Ini kamu takut kamu cinta ya, ada lagi. Ah, saya, maafin. Daya, kaya. Jangan belakang kamera. Ini belakang kamera semua